Sebelum kita ke ramalannya, saya informasikan terlebih dahulu bahwasanya ramalan ini bersifat umum Dan tidak bisa cocok untuk semua energi dan semua elemen Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, stay terus di channel ini Jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok dengan energi dan elemen Anda Untuk mempersingkat waktu, mari kita ambil secara acak Ramalan zodiak yang bakal beruntung di bulan April tahun 2020. Di sini kita akan mengacak kartunya dan di ramalan ini kita akan mengambil empat kartu dan itu untuk ramalan zodiak yang bakal beruntung di bulan April tahun 2020. Dan kita akan ambil keempat kartunya. Yang pertama. Setelah itu, kita acak lagi untuk mengambil kartu kedua. Dan setelah itu, kita acak lagi untuk mengambil kartu ketiga. Dan setelah itu, kita acak lagi untuk mengambil kartu keempat. Okay, setelah kita mengambil keempat kartunya ini saatnya kita akan mengambil kartu energi ataupun dukungan support yang didapatkan oleh zodiak yang bakal beruntung di bulan April tahun 2020 dan untuk kartu yang pertama supportnya tampil dan untuk yang kedua kita akan mengambilnya lagi dan untuk support yang ketiga kita akan acak kembali dan kita akan ambil lagi dan setelah itu kita akan mengambil lagi untuk support energi yang didapatkan oleh kartu keempat setelah support energi kita dapatkan ini saatnya kita akan mengambil sumber atau dari mana ia akan mendapatkan keberuntungan di bulan april tahun 2020 untuk ke zodiak yang akan kita ramal ini dan kartunya biasanya kita akan letakkan di bagian yang paling atas. Oke, kita langsung membuka kartu yang pertama. Di sini zodiak apa yang tersembunyi dan kartunya adalah Five of Pentacles, berarti 5 koin. Secara umum, elemen yang dimiliki oleh Ace of Pentacles itu adalah elemen bumi dan dunia. Dan dia musimnya itu adalah musim November, Desember, Januari dan Februari. Dan untuk menentukan zodiak di sini dia ada lima poin. Berarti berada tepat di pertengahan musim untuk elemen bumi dan dunia. Dan zodiaknya itu di bulan kelahiran Desember sampai dengan Januari. Berarti di sini terlihat jelas yang lahir di bulan Desember sampai dengan Januari adalah Capricorn. Dan disini juga sudah terlihat bahwasanya Capricorn akan mendapatkan keinginannya dengan kerja keras yang ia lakukan selama ini Dengan seorang diri dan ia akan mengikuti jejak-jejak orang yang sudah sukses terlebih dahulu Dan ia akan meminta sarannya untuk mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan di bulan April tahun 2020 Dan di disini juga terlihat jelas kegigihan seorang Capricorn akan membuahkan hasil ataupun akan mendapatkan keberuntungan yang tak pernah ia duga-duga di bulan April tahun 2020 Dan untuk support energi ataupun dari lingkungan mana ia mendapatkan keberuntungan tersebut Kita lihat kartunya adalah Page of Pentacle di sini terlihat jelas keberuntungan yang dimiliki oleh seorang Capricorn di bulan April tahun 2020 itu adalah seorang anak dan di sini terlihat jelas zodiak yang beruntung di bulan April yang pertama adalah zodiak Capricorn dan dia mendapatkan support ataupun energi dari seorang anak-anak dan di sini juga bisa diprediksikan bahwasanya zodiak Capricorn akan mempunyai anak sebagai simbol keberuntungan untuk seorang Capricorn di bulan April tahun 2020. Dan selanjutnya kita akan membukakan kartu zodiak yang bakal beruntung di bulan April tahun 2020 Dan kartunya adalah Three of Pentacle Seperti hal yang pertama Ace of Pentacle itu berelemenkan bumi dan dunia Dan di musim November, Desember, Januari, dan Februari di sini terlihat ada tiga poin berarti itu menandakan di awal musim, yaitu yang di kelahiran November sampai dengan Desember. Dan di sini terlihat jelas yang kelahiran November dan Desember itu adalah zodiak Sagittarius. Dan Sagittarius juga terlihat, ia mendapatkan kesuksesan yang tak pernah ia duga-duga ini dari seseorang dan dari lingkungan sekitarnya, bahkan. Dari seseorang yang belum pernah ia jumpai, maka keberuntungan ini akan menjadi suatu kejutan kepada seorang Sagittarius di bulan April tahun 2020. Dan asal keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Sagittarius di bulan April adalah keberuntungan yang berasal dari kenaik ofan. Kenaik ofan itu menandakan seorang yang dewasa ataupun laki-laki. Di sini ditujukan bahwa seorang Sagittarius akan mendapatkan keberuntungan yang tak pernah ia duga-duga sebelumnya dari orang yang belum pernah ia kenal sebelumnya juga dan keberuntungan itu diberikan seseorang kepada seorang Sagittarius dan itu merupakan suatu kejutan buat Sagittarius di bulan April tahun 2020 dan sini juga terlihat jelas bahwasanya Sagittarius tidak pernah mengemis untuk mendapatkan keberuntungan kepada seseorang di bulan April tahun 2020 di sini terlihat bahwasanya Sagitarius mendapatkan keberuntungan secara tiba-tiba ataupun yang tak pernah ia duga-duga ataupun yang tak pernah ia bayangkan. Keberuntungan ini tidak berasal dari kinerja ataupun kerja keras dari Sagitarius di bulan-bulan sebelumnya. Dan untuk zodiak yang bakal beruntung di bulan ke-tahun 2020 yang ketiga, kartunya adalah Five of Wands sini X of one itu berelemenkan api dia biasanya musimnya di Juni sampai dengan Agustus di sini kelihatan di pertengahan berarti five of one itu menandakan zodiak yang diangkat kelahiran di pertengahan Juli sampai dengan Agustus dan disini terlihat jelas bahwasanya ini adalah zodiak Leo dan untuk Leo juga di bulan April tahun 2020, Leo merupakan suatu zodiak yang sangat tangguh dan yang sangat disiplin menurut ramalan zodiak. Di sini Leo akan mendapatkan keberuntungan dari seorang atasan ataupun dari seorang rekan kerja. Di sini juga merupakan suatu kejutan kepada seorang Leo bahwasanya keberuntungan itu tak pernah ia duga-duga ataupun tak pernah ia impi impikan. Dan asal muasal energi yang didapatkan oleh seorang Leo mendapatkan keberuntungan itu adalah King of one terlihat jelas five of one dan King of one di sini merupakan suatu atasan Leo ataupun suatu yang dianggap Leo sebagai bos memberikan keberuntungan yang sangat tak pernah ia duga-duga ataupun atasannya akan memberikan suatu job tambahan ataupun bonus tambahan kepada seorang Leo di bulan April tahun 2020 ini merupakan keberuntungan buat Leo yang tak pernah ia duga-duga dan yang tak pernah ia mimpi-mimpikan. Dan untuk kartu yang terakhir, zodiak yang bakal beruntung di bulan April tahun 2020, kartunya adalah Four of Swords Ace of Swords itu pada umumnya berelemenkan udara dan dia berada di musim September, Oktober dan November. Dan untuk menentukan zodiaknya di sini kita lihat bahwasanya ada empat pedang dan di sini menandakan empat pedang berarti menandakan itu berada di angka kelahiran September sampai dengan Oktober. Dan untuk zodiak yang lahir di bulan September sampai dengan Oktober itu adalah zodiak Libra. Di sini terlihat jelas sebenarnya keberuntungan ini Libra dapatkan dengan kerja mati-matian dan bekerja tanpa kenal lelah, sehingga di sini juga seorang Libra sangat-sangat ingin tumbang, ataupun sangat menguras tenaga libra, sehingga ia butuh istirahat. Namun, di bulan April ia akan mendapatkan hasil kerja keras, ataupun ia akan mendapatkan. Hasil yang maksimal atas kerja keras yang ia lakukan di bulan-bulan sebelumnya sehingga di bulan April merupakan suatu keberuntungan buat seorang Libra Untuk mendapatkan rezeki ataupun untuk memperbaiki keuangannya di bulan April tahun 2020 Dan untuk kartu supportnya adalah Page of One di sini terlihat jelas bahwasannya keberuntungan yang dimiliki seorang Libra di bulan April nanti itu merupakan kerja kerasnya, ataupun tanggung jawab yang ia miliki untuk seorang anak-anak. Jadi, di sini terlihat jelas bahwasannya keberuntungan yang dimiliki oleh seorang Libra atas kerja kerasnya, dan hasilnya sangat terlihat jelas di bulan April atas dukungan dari seorang anak, sehingga diramalkan Libra akan mendapatkan. Keberuntungan di bulan April tahun 2020 atas doa ataupun dukungan dari seorang anak kepada seorang Libra. Dan untuk memperjelas ramalan zodiak yang bakal beruntung di bulan April tahun 2020, kita akan membuka kartu satu lagi, dan kartunya adalah Justice. Jadi, keberuntungan yang didapatkan oleh zodiak yang pertama yaitu Capricorn setiap Capricorn bekerja dengan sendiri ataupun bekerja tanpa kenal lelah sehingga tujuan dan tujuannya membahagiakan pasangan keberuntungan dari seorang Capricorn di bulan April nanti bukan secara tiba-tiba ataupun tanpa usaha di sini Capricorn bekerja mati-matian dan dengan sungguh-sungguh dengan cara mencontoh seorang senior dan ia mendapatkan pasukan dari seorang senior dan didukung oleh seorang anak Ataupun di sini juga bisa diprediksikan bahwasanya Capricorn akan mendapatkan keberuntungan yang merupakan ia akan mendapatkan seorang anak di bulan April tahun 2020, dan kartu justice secara umumnya itu diartikan sebab akibat. Di sini jelas terlihat akibat dari kerja keras seorang Capricorn di bulan-bulan sebelumnya akan mendapatkan atau membuahkan hasil yang sempurna di bulan April tahun 2020, dan itu diprediksikan juga bahwasanya Sebab ataupun akibat dari seorang Capricorn, ia akan mendapatkan suatu keberuntungan yang merupakan akan mempunyai anak di bulan April tahun 2020. Dan jika kartu Justice kita gabungkan dengan zodiak yang kedua ataupun zodiak yang bakal beruntung di yang kedua yaitu zodiak Sagittarius di sini terlihat jelas. Sagittarius mendapatkan keberuntungan secara cuma-cuma dari seseorang itu mengakibatkan seseorang akan cemburu kepada seorang Sagittarius di bulan April tahun 2020. Di sini terlihat jelas bahwa Sagittarius mendapatkan keberuntungan ini tanpa usaha. Namun di sini mencolok Sagittarius akan mendapatkan keberuntungan secara cuma-cuma ataupun secara sukarelawan dari seseorang kepada dirinya. Dan untuk Leo kita akan menggabungkan kartu Justice. Di sini terlihat jelas bahwasannya keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Leo dan membuahkan hasil yang sangat maksimal di bulan April tahun 2020 ia dapatkan dari seorang atasan. Itu disebabkan atasan seorang Leo menilai pekerjaan Leo di bulan April tahun 2020 sangatlah maju pesat ataupun berkembang pesat sehingga ia mendapatkan keberuntungan ataupun bonus dari atasannya. Dan untuk zodiak yang terakhir yang beruntung, yaitu zodiak Libra, di sini terlihat jelas juga bahwasanya tanggung jawab yang dimiliki seorang Libra untuk membahagiakan sebuah keluarga itu ia lakukan dengan kerja keras tanpa mengenal lelah ataupun tanpa mengenal waktu, sehingga di bulan April nanti ia akan membuahkan hasil yang sangat maksimal untuk keberuntungannya di sini. Akibat dari kerja keras seorang Libra di bulan-bulan sebelumnya akan berbuah manis di bulan April tahun 2020 yang didukung ataupun yang didoakan serta yang disupport dan motivasi dari seorang anak kepada diri seorang Libra di bulan April tahun 2020 Baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan zodiak yang bakal beruntung di bulan April tahun 2020 secara singkat jelas dan padat semoga bermanfaat Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi Zodiac yang bakal beruntung di bulan April tahun 2020. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.